Bila sunat kahwin, kita ada kemampuan untuk memberi napakah dan kita ada cita-cita rasa nak kahwin. Itu ha. sunat. Sunat. Nah. Ha. Bila haram kahwin, kalau aku kahwin nanti aku akan aniaya perempuan ini. Haram kahwin. Bila wajib kahwin, lembu pun nampak macam <si> awet. Itu <Hati -hati. si> <ti> <ti> paham lain. Right? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, guys. Ciao, Mujib Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana, dan balat serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay guys, di sini kita akan lanjutkan, ya, teman-teman sekalian, mengaji kepada Ustadz Azhar Idrus. Dan ini video-video lama beliau, ya, di tahun 2018, teman-teman sekalian. Dan Masya Allah ya Kalau kita belajar daripada Ustadz Azhar Idrus Banyak sekali pengajaran-pengajaran Yang Masya Allah itu merupakan ilmu baru bagi saya Dan mungkin juga ilmu baru buat teman-teman sekalian Nah buat teman-teman sekalian Mungkin ya kalau kita pernah hadir ke sebuah pengajian Pasti itu akan ada lupanya Nah maka daripada itu Mari kita ulang kajian-kajian Yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus Nah langsung saja guys Ini daripada channel ADDR channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Linknya ada di deskripsi Nah, di sini judulnya adalah Soal Jawab Agama Usad Azhar Idrus Nah, langsung saja kita upload videonya Let's go! Bagaimana hukum sholat sunat sedang sholat wajib Yang ditinggalkan belum diganti Jawabnya sah Siapa semayang, semayang sunat sedangkan tak bayar sholat fardu Semayangnya sah Nah, siapa yang tak semayang puasa Ramadan Di puasa sunat saja Puasanya sah faham lagi ha, tapi tidak dinaikkan ke langit tergantung. Kenapa? Karena hutang tak bayar. Allah. Neh, wajib dengan sunat, wajib dulu. Bang, kalau yang ada sunat banyak, wajib tak ada, orang gila orang neh, <laughs> orang gila. Neh, pakai kopiah sunat ke wajib? Sunat. Sunat, sunat. okey kita pakai pia. Lepas balut serban, sunat ke wajib? Sunat. Sunat, kita balut serban kain daripada uh, Turki beli. Pihak ni yang macam kubah masjid. Tak pakai celok pula, sunat. Ah masuk celok. Kayu sugi, sunat. Perang bagi sangkut di telinga, sunat. Minyak wangi, sunat. Ya, sunat. Jomel, loteng. Tapi tak kaya seluar. Haa. Untuk koteng-koteng. Faham? Itulah orang yang semayang sunat, <tongan> tak semayang perdu. Koteng-koteng, guys. Dan kita butang dengan Allah dengan hutang dengan maksiat mana dulu? Dalam kitab Bukhari, "Padainallahu ahaq wa ayyu qada", hutang Allah wajib bayar dulu. Nampak? Ha, jadi bukan kata tak sah, neh. benda sunat kemudian, benda yang wajib dulu. Nabi kata kalau kita hutang orang RM100, neh, bila kita bayar berilah lebih. Lebih itu sunat. Ha ah. kita pinjam dengan orang RM30, kita nak pergi bayar belilah buah epal sekilo bagi hadiah. Ha? Atau buah lima nah. Yang lima itu Sunat Sunat Nabi Yang seratus ringgit itu Modal wajib bayar Tapi bayang Orang hutang kita Dia tak bagi yang seratus tu Dia bagi lima kan eh. <laughs> Paham lagi <laughs> Nampak <bawa> tak? <laughs> Memang kita terajang je <laughs> Nak hantar duit aku dah bayar We lima lagi Aduh gitulah. Nah, oh, gitu nah oh, Aku suruh partu tak kuat. tak nah, oh Semayang tajuk buat pecah dari-dari Soalan seterusnya <clears throat> Apakah hukum Melintasi di depan seorang yang sedang salat Pokoknya harus Meh Boleh, tak ada masalah Dengan RZ pun boleh Lintas depan Yang tak boleh jika dia ada sutra ha, Dia ada sutra, dia ada apa ni sutra Ada apa, ada halangan Membatas. Ada sejadok, ada dinding Ada barang depan, semayang dekat tiang Semayang ikut garisan, tak boleh Ah, Lebih kurang 3 hasta Tiga, harta manusia dah, Bukan harta dolemon. Ha, lebih kurang macam tu. Jadi, kalau dia ambil sejadah, dia letak lagu tu. Pak, dia pergi ke atas ni. Dia panggil orang tu sudah bersutera. bersutera. Kita lintah atas sejadah. Sengaja. Haram. Nabi kata, kalau orang tu tahu dosanya yang banyak mana. Kalau melintah, dia sanggup tunggu di situ 40 masa. Masa tu ada ulama terjemah 40 tahun. Sanggup tak lintah 40 tahun tak apa. Nampak? Ha. Kita boleh ada lintah. Nah, ha. Jangan lintah depan pun yang semayang itu belum balik Kanak-kanak Yang boleh lintah di depan orang yang Tidak sah semayang Contoh Anak yang belum memayis Semayang pakai pemper Ha tak Dia tiru muak dia semayang Jadi tidak ada kehormatan ha, Larangan lintah di depan Orang ha. yang sah semayang Walaupun baru sekolah terdika Haram lintah Dan bila kita, orang nak lintah Kita tahan tangan Nabi suruh Tahan Bila kita jalan, ada orang tahan tangan, berhenti. Eh, korang semayang. Faham lagi? Jangan rah-rah, kita buat Allah. <laughs> Balik awal. <tuk> <Wah>. <tuk> <tuk> ya Allah, Ustaz. Apakah hukum bagi ibu yang sedang bersolat, anaknya duduk atas jadah dan anaknya bernajis? Bila kita nak semayang, wajib bersih dari najis pada tiga tempat Pertama, pada pakaian Kedua, pada tubuh badan Ketiga, pada tempat kita rokok, sujud dan turun Kalau ada najis, tempat yang tak sentuh dengan kita, tak ada masalah Betul Contoh, ini sejadah Kita semayang sini, ini sejadah Depan ni anak kita kencing atas sejadah Tak ada masalah ada. Jangan sujud atas kencing Ha. Sujud kita tak kena tempat kecil Tangan kita masa sujud tak kena tempat najis Tak ada masalah Cuma ulama' sebut dalam kitab-kitab pekak Bila ada najis Datas jadak Sunat kita beranjar Betul. Ke kanan atau ke kiri Atau ke belakang Biar jauh dari najis Next nah. Soalan seterusnya Apakah hukum kanak-kanak najis Untuk ayah yang sedang berwuduk? Adakah batal wuduk tersebut Ayah ada wuduk Anak dia bernajis pegang ayah Tak batal Waktu bila orang mengajar Tok guru mengajar Syekh mengajar Dengar baik-baik Sebaik-baik pelajaran Sekali dengar sampai mati ingat Atau sebaik-baik orang yang mendengar Betul. Kalau tak mampu tak apalah Tapi kadang sekali kita dengar, lupa Sampai mati Dah Haa Ni kita dah dengar Hari ni dengar Bab sifat dua puluh hanggur Hanggur-hanggur Esok cerita hadis lupa sifat dua puluh Nah Nak main gitu je berubang bulu kening <laughs> jadi yang batalkan wudhu Empat perkara sahaja Yang pertama Keluar suatu daripada Kepala depan atau belakang Yang kedua Sentuh perempuan Yang sah nikah Tanpa pelapik Yang pada kulit Yang ketiga Hilang akal Dengan sebab tidur Atau pitam Yang keempat Pegang kemaluan Dengar bapak-bapak Empat ni je batal wudhu Jadi yang lain tak payah tanya Betul ha. Ha, Jadi tak perlu tanya Empat lain uh, Yang lain ni batal dah tak Tak payah tanya lah, Tak batal lah Empat ni je batal Contoh kalau kata pegang kemaluan batal. Nabi kata, "Ayah Man masa uh, zakarhu pun yatawadhah. Barang siapa yang pegang kemaluannya, maka batal wuduk." Faham? Jadi yang lain tak payah tanya. Kalau orang bodoh dia tanya, "Kalau pegang lucut, ustaz?" La Pegang kemaluan saja. Nah, ha. jadi ulama tak payah sebutlah yang tak batal. Semua yang batal. Karena yang batal tu sikit empat perkara saja. Kalau nak tulis yang tak batal, jadi beribu-ribu jilidlah kita. Tengah? Dia kata, Dan bermula yang batal itu pegang kemaluan. Maka tiada batal pegang pera. Tiada batal pegang skru, <tos> batal Pegang betis. Dan tiada batal pegang buku lali. Tiada batal pegang dair. Tiada <tos> batal pegang hidung. Tiada batal pegang skru. Tiada batal pegang lori. Tiada batal pegang peletapi. Bersambung. <tos> Faham lagi? Faham. Ya <tos> oh, <tos> kan Allah. Apa yang macam, orang kita orang cerdik kan? Bukan orang bengong dai badan empat ni tak batal. Ada pula pegang anak berdaji batal. Batal bapa buluh pegang anak. Nah, empat perkara ni dia batal. Nah, Ha mempegang najis pun tak batal. Jatuh dalam najis tak batal. Di jalan-jalan jalan-jalan, alu-alu-alu berempuk jatuh dalam lubang najis. Faham lagi? Habis tahi seluruh badan, tak batal. Empat tadi je batal. Bagaimana perhitungan di akhirat kelak orang yang tak pernah kenal Islam? Contoh masyarakat pedalaman yang jauh daripada dunia luar. Kalau ada orang yang tak sampai risalah kenabian, tak dapat, tak sampai pada tentang kebenaran agama. Maka itu dipanggil umat atrah. Neh. Jadi akhirat macam mana? Akhiratlah kita tengok. Kita kan belajar sifat Allah. Allah Maha zalim ke Maha adil? Maha adil. Ada dapat jawapan dia. Allah takkan azab orang yang dia tidak sampaikan pada nabi, pada pendakwah dan sebagainya. Baamruhu ilallah Serahkan pekerjaan ini kepada Allah Allah ni apa? Allah maha adil Faham? Ha. Yang yang Allah azab ni orang-orang kapir yang sampai dah Dah orang Islam, duduk bersama orang Islam Ada maljid dia, apa? Ada pendawah, ada Nabi Mereka tidak juga menerima Islam Itu akan dia azab oleh Allah Nah, Jadi umat fitrah ini atau umat fatrah Adakah masih wujud sekarang kita 2019? Wallahualam Kalau ada lah itulah jawapannya. Nah soalan seterusnya. <coughs> dalam surah Yasin ayat 12 menyatakan Allah akan hidupkan seluruh manusia dan akan balas segala perbuatan mereka. Saya musykil akan pendapat mengatakan bahawa orang kafir akan terus masuk dalam api neraka tanpa pengadilan. Namun ayat tersebut menyatakan seluruh manusia. Apakah seluruh manusia tersebut termasuk yang kafir? Baik. Dia kata Allah sebut dalam Quran Antanya surah Yasin Semua manusia akan di di diadili Dihisap pada hari kiamat eh? Jadi dia muskip dengan ada golongan yang mengatakan Ada juga pendapat Orang kafir tidak dihisap Terus masuk negara Yang betulnya dalam masalah ini Memang dua-dua pendapat Kedua-dua ini Alisunnah wal jamaah. jemaah eh? Pendangan yang pertama Semua orang termasuk yang kafir Akan dihisap akan diadili, Akan ditanya Nampak? Haa, itu juga pendapat, pendapat yang kedua Orang kafir Tidak akan ditanya Tidak akan dihisap Terus dia masuk dalam mereka Kedua-dua ni Ulama ahli sunnah Tahu saya nak balok Dan kedua-dua ni Ada pandar, sandaran masing-masing Cuma pandangan yang lebih ramai, lebih ramai Di kalangan ahli tafsir Ialah pandangan yang pertama Orang kafir pun akan dihisap Akan ditanya Betul habar uh, summa anzumme summa inna alaina hisabhum summa nanti di hari kiamat atas mereka itu orang kafir ini kami akan hisab. Nah, itu pandangan yang paling kuat. Okey. Nah. Soalan seterusnya <coughs> Dalam doa apakah nama arwah disebut perlu dibenkan kepada bapa atau ben kepada ibu? <coughs> dia berdoa untuk arwah Adakah dalam doa itu nak sebut contohnya bin mak atau bin ayah? Hmm. Faham tak soalan? Faham, faham. Jadi begini. Kehidupan manusia ini semuanya pakai bin ayah. Daripada dunia sampai akhirat. Kita nak kata nak tukar bin kena ada nas. Nas yang datang kepada kita tukar bin dalam masalah talqin. Faham? Dalam masalah talqin. Eh, dalam hadis Abu Muhammad Al-Bahili, Nabi kata sebutkan bin mak ni. Jika tidak ada nama mak yang tak ingat, bin Hawaq. Nampak? Ah, lepas tu dalam masalah baca Talqin. Talqin bang dalam maut. Talqin ada dua. Talqin orang yang dekat nak mati. Talqin lepas mati, tanam di kubur. Neh, Talqin lepas mati. Orang sini tak Talqin tau. Talqin tak kalau orang mati? Talqin? Talqin. Takut wahabi sekejap ni. <laughs> Nampak tau? Kita nak mati ni kampung-kampung kan -kampung kita dah tahu. Dah? Haa, tanya dulu. Neh. Baca talkin dah sini? Baca. Ah baca napa? Baik. Biarlah nak sebut juga baca talkin lepas pada mati ni pandangan ulama. Neh. Dua mazhab tidak sunat. Dua mazhab sunat. Takyah nak bala, bala bodoh. Neh. Betul, ha, betul, ha, betul, betul. Imam Malahab. Siapa sini yang setaraf Imam Malahab? Angkat tangan, aku nak selfie dengan dia. Neh. Ah, napa? Ah pandangan mazhab Maliki paling ramailah. Ah bukan, bukan walaupun mereka ada khilaf Nah, pandangan mazhab Hanbali paling ramainya tidak sunat baca talqin. Tapi Hambali dan Syafi'i wa Isan talqin selepas selepas dabin, lepas disunatkan lepas pada tanah baca talqin. Okey? Baik. <coughs> Jadi persoalan kaitan dengan talqin nak bin ke mana? Bin ma. Bin ma. Masih baca talqin. Karena hadisnya bin ma. Lain pada itu kita beranak bin ayah. Tak masuk sekolah. Bin, bin ayah, ayah. masuk tadi ke bin ayah nak masuk tahwid bin ayah. Nak menikah bin ayah, nikah seorang lagi. <laughs> bin ayah juga. Dan, nah. ha, ah. nak bercerai buah pakai bin ayah. Nak jawab kamu nak tengok bin, binti. Hang semua ayah tu. Nak sakit nak masuk hospital. Bin ayah nak keluar hospital, nak nak keluar pada wad bin ayah. Nak masuk universiti bin ayah. Nak masuk mengundi bin ayah. Semua pakai bin ayah. Sampai ke akhirat bin ayah. Innakum satu doa nak yang bi asmaikum wa asma'i abaikum nabi kata kamu akan dipanggil seorang-seorang di hadapan Allah hari kiamat dengan nama kamu bin bapak kamu ha nampak ha jadi daripada awal kita hidup sampai akhirat bin ayub manaikkan pada ketika baca talqin ha jadi dalam masalah pasal lain bin ayub nampak tiba-tiba kita nak bin mak juga tak ada masalah nak sembang ajar nak bin mak tak salah pun dai kalau berlaku lah tukar bin pada pada aici lebu bin maq itu sudah lain ha itu anak tak sah tah orang tanya nabi yang Allah anak tak sah tarah ni bin apa nabi kata al waladu lirras bin maq tang ha takut jadi masalah lain soalan seterusnya Apa apokom gambar tak ada janggut letak janggut <laughs> apa ridah ilmu al al-umur bi maqasidha perbuatan berbuat tah kita tengok maksud yang pertama, pekerjaan itu mesti benda yang baik Yang harus, yang tidak haram Barulah bergantung pada maksud Kalau benda haram, tak ada kait dengan kaedah tu Faham? Aa, dia tujuan bergurah dengan suami dia Suami dia tak ada janggut Dia buat letak janggut Faham tak? Rokoknya harus Nah, Itu bukan mengubah, itu gambar je Gambar ulama kia dengan cermin saja Aha. Nah, Aa, Atau disuruh suami dia ni supaya simpan janggut Tengok, cermin abang kalau ada janggut ah, Dia pakai application ini gambir ke jangan pak bocoh dah orang bukan kata janggut orang ada rambut jadi kepala botak. Dak, <tuk> nah. <tuk> jadi dipegorang untuk sukakan hati anak-anak dah. Ah, matus. betul. Tapi bila kita tujuan nak aniaya orang, tujuan kita mengaibkan orang, haram. Haram. Nah. Tujuan nak menandingi cicak anak Allah memang sepakat ulama. Nek, nah. <tuk> nah. Sebab Allah. dulu susah orang perempuan Dia nak make up, nak comel dan sebagainya, lambat dah. Kawan saya, bini dia, kalau nak pergi jalan-jalan mana-mana, 2 jam. Ni dia ke apa? 2 jam. Daripada mandi sampai siap make up, 2 jam. Oh, betul. Mana kalau nak makan, kena nuri pukul 12, pukul 10, kena masuk, pilih air. Angkat dan polong pilih air. Pasal pukul 12, baru siap. Lama ni, cat muka. Muka ada, besar piring ni. Eh. 2 jam. Orang masuk lori, 3 biji, siap 2 jam. Mana yang masalah. Masalah. Haa, perempuan ni memang masalah juga. Masalah, dekat, masalah. Inap, geng -geng Allah. Salat duduk, ada pendapat kata selagi boleh berjalan ke mana-mana, tak boleh salat duduk atau kerusi. Mesti salat duduk yang boleh kita sujud. Hmm. Betul ke? Sebab duduk atau kerusi, sebab lucu tak boleh bengkok sakit belakang dan sebagainya. Baik. Ada orang kata, siapa yang boleh berjalan, tak boleh semayang duduk. Perkataan itu salah. Salah. Kerana masalah semayang bukan berjalan. Mana ada hukum orang semayang berjalan? Semayang ni berjalan ke berdiri? Berdiri. Haa dah? Haa tak lah, dah. Awak tu salah dah. Tak? Haa. Bada kalau duduk diam. Haa. Ha. Nabi kata, Salliqa ima. Semayang berdiri. berdiri. Dia kata kalau boleh berjalan tak boleh mayang berdiri. Lah. Apa pula berjalan ke berdiri? Kiah tu dah rosak dah. Faham? Yang betul cakap begini Siapa boleh berdiri tak boleh semayang duduk Haa mahu betul Haa sebab dia boleh berdiri nah. Haa bila boleh berdiri mana boleh duduk Diri itu rukun. Ni siapa boleh berjalan wajib semayang berdiri Le Ada orang yang berjalan tak semua boleh berdiri Haa kebanyakan orang boleh berjalan boleh berdiri Tapi ada orang-orang uzur orang tua dia hanya boleh berjalan Diri tak boleh Bila nak berhenti cari pago Tadak baga, no. jalan boleh. Haa, melapak lagi. Okay. Ha, jadi jangan pandai-pandai nak cakap lepas lagu tu, ikut sukamu keluar aku. Nak? Haa, kena jaga. Tak boleh berdiri. Kalau tak boleh berdiri, baru duduk. Okey? Bukan. Siapa tak boleh berjalan? Haa, bukan. Tak boleh berdiri. Nak? Haa, bila kemampuan kita hilang, satu, maka kena buat satu. Saya okay, malas nak ulas kalau berdiri-berdiri bayar duduk ni. Gila tak sihat kita Tutup guru ustaz-ustaz tu Jangan syadik sangat Pasal orang semayang duduk ni hmm. Orang sihat ke orang sakit? Sakit Orang sakit Bila orang sakit Jangan kiyah dengan hukum orang sihat Betul Tu syarat-syarat kita -syarat. pekong tu Syarat diri, syarat rokok, syarat tunduk Syarat apa Syarat orang sihat Faham lagi Syarat orang sakit, banyak longgar. Al-Masyarakatah jadi utasir. Bila orang kesusahan, dia jadi ringan. Betul. Al-Umur Izazaqah. Kita risahlah Imam Syafiq ni. Al-Umur Izazaqah Ittasad. Perkara-perkara dalam agama, bila terkepit, maka dilonggarkan. Nah, Diluaskan. Kada-kada lepas tu. Nah. Betul. Ha, jadi, tengah-tengah ustaz kita teruk sangat dihentang orang supaya takut ni. Tak sah lah, tak sah lah, tak sah. Dia sihat, sedap, gamuk lah. Yelah. Nah. Cuba hentam belakang tak tu bagi sakit belakang suruh dia semayang pula. <tuk tuk> ah, <tuk> jangan syak, jangan melampau untuk orang sakit. Betul. Orang sakit pula begini kaedahnya. Kita sembahyang rukunnya 13 rukun. Kaedahnya senang saja, 13 rukun. Na. Al-maysur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang boleh buat tidak digugurkan kalau ada satu benda yang tak boleh buat. Maknanya kalau 13 rukun, satu rukun kita tak boleh buat, wajib kena buat 12 kau dia kira. Mana 12 campur 1 tetap 13. Dua rukun tak mampu buat wajib kena buat 11. Biar dua campur 11 13. Tiga rukun tak mampu buat gugur oh. maka wajib kena buat 10. Biar yang tak boleh dengan boleh campur mesti jawapan total sentiasa 3 13. 13. 13. Fahamlah tu. Soalan seterusnya. Okay. <coughs> Apa kau bawa motor ramai-ramai buat baju bising-bising dan sebagainya. Ada bawa Kekasih pula dalam komboi itu <laughs> ha, ni anak-anak muda sekarang <laughs> <Nak? Ha. laughs> Dia kaedah kita ni Islam ni Tak la, boleh berbual Sama ada diri sendiri Orang lain, kawan-kawan, orang awam dan sebagainya Jadi kalau bising saja Bukan kata geng motor Orang biasa pun tak boleh Orang tak ada motor tak boleh Bukan kata bising dengan azah Bising dengan selawat, haram Orang tengah tidur pukul 2 pagi di rumah dia. Allahu bangang. Tak leh tidur kan Pokoknya haramullah mak. Betul. Nampak? Ah itu baru selawat. Ini dengan dengan apa? Dengan enjin motor dia sekali. Wo wo wo lalu la kapo orang. Haram. Memudaratkan orang ke? Orang tidur. Anak dia ni ayung bua. 2 jam baru boleh lena. Dia lalu pam tu bangun menangis anak orang. Dia buduh dia apa? Pam. jenis ni, orang ni jenis kalau katian tu panggil dak eti bahasa. Ha, neh. Dak eti tua dah, bodoh. Ha, <laughs> nah, nak bising boleh, tepat tak ada orang. Betul. Dia pergi ramai-ramai kat bukit tu dia pomprek. Ha, pom pom. tengok, bodoh. <laughs> bodoh. <Okay. laughs> Kalau tuang punya motor tu, anak dia tidur, kita pergi pres pula motor kat oma ni. Dia marah lah makah ni golongan tak beriman la yakun ahadukum hatta yuhibbu akhi ma yuhibbu li anfusih na tidak sempurna iman seseorang ha, hmm. Sampailah dia buat benda yang dia suka orang buat baik kepada dia dia buat benda baik itu kepada orang betul nah ha, bukan tak ada konvoi tapi jangan muzarat kat orang cukup dengan bergaya motor lawa sudah nak bising buat apa dia geng motor ni bila ramai dia mari share Dah, ah, share pula Sheikh Haitam, Sheikh ulama, okeylah, okay. Sheikh Haitam mari. Dah, ah. Okey. Semelai korban dilakukan oleh peserta, tapi dia tidak pernah melakukan penyembelihan sebelum ini. Bagaimana dengan bacaan sebelum penyembelihan dan semasa penyembelihan tersebut? Semelai ini sunat baca bismillah. Betul, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kalau tidak bismillah, kurang keberkatan. Eh, Nabi sebut dalam hadis Kullu amrin zibali la yubda'u bihi bismillahir rahmanir rahim huwa aftar atau kama setiap pekerjaan yang boleh pada syara kita tak sebut bismillah pada awalnya kurang berkat. Qalil barakah maknanya aftar ni qalil barakah. Kurang berkatnya. Kita nak keberkatan hidup kita. Lebih-lebih lagi -lebih zaman kita sekarang. Zaman yang tak ada berkat. Pang zaman nabi pun orang sentiasa cari keberkatan. Nak kita zaman mana? Zaman yang tak ada berkat zaman suih. Dek, nah, ah, lagi-lagi perlu banyak sebut bis Bismillah. Tak, zaman kita ni zaman menipu kan? <laughs> Betul tak? Nipu habis dah ni. Kerja-kerjaan nipu. Dia balik kau lima ni tak pasikat. Faham? Dia kau kawan dia pasikat kau 10. Kan? Nah, 3 jam 1 jam. Eh rm ringgit 1 jam. Dah kalau 5 jam tipu. rm ringgit tak tak? 13 tahun kerja lepas main bis biji Ah, nama menipu dah tadi. Rakyat ya, tipu kerajaan. Masya-Allah. Contoh. <laughs> Aduh, contoh. Kerajaan tipu rakyat tu berdosa aidah? Berdosa. Nah. Aduh, kerjaan tipu rakyat. <laughs> <laughs> nah. Baca bismillah, bismillah. rahmani rahim. Kemudian kalau semelihan yang korban, sunat tuan korban semelih sini. Betul. Kita masuk korban Lembu kita, kambing kita Kita semula dengan tangan kita Ikut cara Rasulullah Apa? Kalau mampu lah ha. Dan kalau korban Kita bertakbir Masa Semula semula korban nah. ha. Kita ambil pisah Pegang ramah-ramah Dan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bertakbir Tak, nah. jangan sampai petang pun tau. Tidur lembu tu Eh <SILENCIO> nah. <tid> hey, ramah orang laki-laki tak boleh takbir Takbir raya tak ingat Allah. Tapi ada ke orang ya lagi. suami <tid> ha, ha, Dia kata yang Siapa mana orang laki-laki tak reti takbir Khunsa Dia lima alamat khunsa Tak reti baca doa <tid> Apa benda tak reti baca doa sel selamat Tak boleh takbir raya Tak pandai bang. Lepas tak perlu timur cara dengan masyarakat. Pahal lagi. Haa tu semua khunsar. Nampak tak? tu ya? Khunsar tu apa Jadi kita balik cek surami kita khunsar ke laki-laki? Khunsar? Haa dia pula takbir raya Baru dengar eh? Tengok orang takbir raya malang-malang raya. Tiga orang yang takbir. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siap. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siap. Pusing kita mikrofon. Bang, Korea? Takbir? Takbir? Apa dia gini? Period ke apa? Period. Nak buat? Tak, tak kebik gai ye pun tak reti. Jangan buat suami. Bongok. Bongok. No. Ada pula buat laki tak kebik. Bukan ha. nak lagu. Kok tak penting, tak masuk pitching dah apa. Faham? Nah. itu masalah ni saya sebut ni pasal berkelakuan nya. Tak be tak reti. Pakai my fee. Jika juga ribu bodoh. Tengok. Bodoh. Awak dulu jalan kaki pandai tak be. Ah. Nah, Allah bagi ni'mat, maybe masuk aircon cool sejuk Nah, naik hujan tak kena, panas tak kena Balah ni'mat Allah Wali teka bir Allah alamah hadaku Lala kamu bertakbir Kerana Allah beri banyak hidayah kepada kamu Betul, betul Tak keki takbir <laughs> Nah Soal seterusnya sunah Nabi balah kejahatan orang kebaikan Patutkah kita bersabar bila orang hina maki kita Atau perlu pertahankan maruah kita dia lagi sampai tak mengularatkan yang bahasa umum, maka kita sama. Aha. Kalau gemularat itu besar, tak boleh sabar. Kita kena bertindak. Betul. Sebab itu dia ada hukum, kita sama. Kita jadi terapik, jadi JPJ. Ada benda kita maafkan. Ada benda tak di maaf. Betul. Tak, tak kad tak ingat lesen mati. Tak, nah, eh, minggu lepas dah lesen mati. ni Tak payah saman. Benda tu biasa berlaku. Lepaskan dia. Nah, ni memang tak ada lesen. Belum-belum tengah jalan. Ha, itu baru kita saman. Nah, abi itu juga laki di Paris di depan kita yang yang lain. Ye. Yeah. Kalau takat orang maki kita katalah bodoh, lah apalah, kita tersalah ayatlah. Nah, tapi kalau maki Nabi tak boleh, kita ikut jarak peng sahabat. Karena ni kasih Allah. Tak, nah, itu tidak ada pertimbangan. Ha, tengok tengok tempat Kalau orang nafsu saja tak payah kita pedulikan. Betul tak? Orang kata kita bab nafsu saja. Tak rugi apa-apapun. Nah, kita banyak berbersama. Tak. Nah, tapi kalau sampai hina Islam, sampai hina Jatuh agama kita Jatuh maruah agama Fitnah akan tersebok Itu tak boleh berdiam diri Wajib berlihat Soalan seterusnya Allah Apa hukum kalau tak kahwin? Bukan tak nak Jodoh tak ada Ya ke? Putus, putus Cari sendiri Orang rekomen Tak menjadi juga Baik Dia kata dulu bertunang, Putus Jadi apa hukum dia tak mahu kahwin? Dengar baik-baik Hukum kahwin ni bukan wajib Nah ada tengok alamat kata sunat, tengok lama kata harus. Jadi lima hukum, wajib kahwin, sunat kahwin, haram kahwin, makruh kahwin, harus kahwin. Bila sunat kahwin? Kita ada kemampuan untuk memberi nafkah dan kita ada cita-cita rasa nak kahwin. Itu sunat. Haa, sunat. Nah, haa, bila haram kahwin? Kalau aku kahwin nanti aku akan aniayai perempuan ini. Haram kahwin. Bila wajib kahwin? Lembu pun nampak macam kahwin. Faham? Nah. Kemudian ni nak, oh. nak, nak nak kawasan lagi. Bila dah putus tunang. Nah, nak. Nak kaw, kawasan. Islam ini agama mudah. Adinu yusrul. Agama mudah. Yang payah kita ni. Islam mudah. Eh? Zaman Nabi orang laki-laki. Dia kata, ya Allah saya berkenan dengan perempuan Madinah seorang. Dia kata, ya kawasan dia? Senang. Ya kawasan. Islam tu mudah. Nah. Jadi kalau nak kahwin senang sangat. Perempuan macam mana monok? Itu nah, persoalan. Betul nah, Sebab mu kata ni Ada orang tunjuk ada orang ke Tak jadi juga Mu masalah mu sebenarnya Ha puan, puan macam mana mu nak Oh saya suka yang pandai menyanyi Ha ah, Ha Gid kat karaoke Ha ah. Tunggu bawah tu betul tak Ha ah, Tunggu Hah? Saya suka yang pergi masjid Nak pergi kuliah ceramah pergi majlis ayamu Faham Oh tunggu belakang tu ni ramai Islam cakap dia tu Ha Mu nak mana sekarang Mu tunggu kat Pagol Kali dia keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya orang seremban ne? Saya tengok saudari ni Tiga kali dah Nak Suka datang majlis imu Jadi saya ingin mengambil saudari Sebagai isteri saya Dan kalau setuju Bapak saya akan datang Merisik meminang Seperti mana adat biasa kita orang lain Kalau dia jodoh Dia kata InsyaAllah Nak Esok dia akan miss call Nampak? Haa ah. Kalau nasib tak baik, dia akan jawab, minta maaf. Saya sebenarnya sudah bertunang dengan ustaz janggut tu lah. Sedang <SILENCIO> lagi tu. Aduh! Haa, mudah tak? Ah ha, mudah. Haa, Islam cukup mudah. Ya, betul-betul. Betul, takkan betul. kita betul-betul orang nak marah kita? Tak, nah, kita jujur. Nah, siapa jujur? Allah tunuh. Tapi umum tak mahu kahwin juga. Berdiri aku tak ada orang sana. Duduklah orang situ. Nak? <SILENCIO> Haa, tapi tak ada. Haa, tak ada. Zuri so, atas bagus. Orang ah. yang tak ada dia kahwin pun disuruh ambil anak angkat dan sebagainya. Nah. Allah. Nah. Kerana Nabi nak kita ramai anak. Betul. Eh, nah, Jadi kahwin. Kahwin. Kalau boleh, biar banyak anak. Siapa yang kahwin tak dapat anak banyak, kahwin lagi yang anak banyak. Nampak? Kerana Nabi, Nabi kata, eh, umam, Aku bangga menjadi Nabi paling ramai umat di hari kiamat. Nah. Allah. Hmm. Okay guys. Dan ya itulah tadi ya. Ustad Azhar Idrus soalan jawab agama Dan Masya Allah sangat-sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan Terutama bab-bab tentang sholat Tadi yang dijelaskan juga ya teman-teman sekalian Pertanyaannya adalah sholat duduk dan juga sholat berdiri Ya kan, kalau tidak bisa berdiri ya kita duduk Kalau tidak bisa duduk ya berbaring dan lain sebagainya ya Oke teman-teman sekalian Apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus ini Sangat-sangat bagus sekali ya teman-teman sekalian Karena kenapa? Sangat mudah dicerna dan sangat mudah untuk difahami ya masya allah maka daripada itu saya sangat senang sekali apabila kita itu mengaji bersama dengan Ustadz Azhar Idrus dan masya allah saya dengar daripada komentar-komentar teman-teman sekalian Ustadz Azhar Idrus ini termasuk jemaah yang terbanyak kalau pengajian ya teman-teman masya allah saya pun ingin sangat hadir di majelisnya beliau dan juga akbar pasti pasti serono ya pasti kelakar juga lah ya ketika Ustadz Azhar Idrus ini ya Soal jawab agama, kan mungkin kalau ceramahnya mungkin sedikit banyak macam tuh, tapi untuk soalan-soalan daripada jemaah-jemaah itulah yang lawak yang kelakar kau jatuh. hari ini lah, oke okay, kawan-kawan. Terima kasih udah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya. Ngaji kita hari ini semoga juga menambah wawasan dan pengetahuan kita dan meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.